Encelotti kecam penalti Girona yang gagalkan kemenangan Real Madrid. Real Madrid harus puas dengan hasil imbang saat melawan Girona dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023, Minggu 30 Oktober. Carlo Encelotti pun berang dengan akhir seperti itu. Jadi, Madrid sejatinya unggul duluan. Vinicius Junior menggetarkan Stadion Santiago Bernabeu usai menyambar umpan Federico Valverde di menit 70. Sayangnya, 10 menit berselang, Girona mampu menyamakan kedudukan. Wasit menuju titik putih usai mengecek PER dan didapati Marfa Asensio melakukan pelanggaran handball. Tuani yang ditunjuk sebagai algojo pun sukses mengeksekusi penalti. Gol tersebut memupus kemenangan Madrid di kandang sendiri, sekaligus membuat Ensel marah. Saya tidak suka membahas ini. Situasi pertama jelas dikuemukan penalti karena bola menyentuh dada Asensio. Dia tidak menyentuh bola dengan tangannya. Mereka mengada-ada. Kecam Ancelotti soal keputusan penalti untuk Girona dikutip dari Marka. Menurut Ancelotti, keputusan kontroversial wasit bukan hanya soal penalti, melainkan juga kartu merah Tony Kroos di menit 90+1. Situasi kedua, kartu merah Tony Kroos wasit meniu peluit. Saya terkejut keputusan itu datang di momen penting laga. Setelah ini kami kehilangan dua poin di papan klasemen. Madrid memang masih memuncaki klasemen sementara dengan hasil imbang tersebut, kini mengantongi 32 poin. Namun, Los Blancos hanya berjarak satu angka dari kejaran Barcelona. Drama gol dianulir, Madrid gagal menang lawan Girona. Real Madrid harus puas bermain imbang satu sama lawan Girona dalam laga La Liga di Santiago Bernabeu Minggu 30 Oktober. Tampil tanpa Karim Benzema, Real Madrid kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Girona. Rodrigo yang dipercaya jadi ujung tombak kesulitan membayar kepercayaan Carlo Ancelotti terhadap dirinya. Kebuntuan yang dialami Madrid akhirnya pecah di menit ke-70. Vinicius JR berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Usai unggul 1-0, Madrid punya kesempatan untuk menggandakan keunggulan lewat Marco Asensio. Namun, tendangan Asensio dari jarak dekat bisa ditepis oleh kiper Girona, Paulo Gazzaniga. Madrid malah kemudian mendapat hukuman penalti karena Asensio dinyatakan handball. Christian Stuani yang baru masuk di menit ke-77 dipercaya jadi eksekutor penalti. Stuani bisa mengecoh Thibaut Courtois dan menyamakan skor menjadi satu sama di menit ke-80. Di menit ke-88 Rodrigo berhasil membobol Gawang Girona lewat skema serangan balik. Menerima umpan dari Mariano Diaz, Rodrigo menendang bola ke arah gawang. Bola sempat diselamatkan oleh Gazelega, namun Rodrigo bisa merebut bola dan menendangnya ke dalam gawang. Gol tersebut tak disahkan wasit karena menganggap Rodrigo melakukan pelanggaran lantaran merebut bola yang sudah dalam penguasaan kiper. Di masa injury time, Kroos mendapat kartu merah usai melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua, skor 1 sama bertahan hingga akhir laga. Carlo Ancelotti tegaskan Real Madrid tak akan rekrut pemain baru Pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan bahwa manajemen tidak tertarik merekrut pemain baru selama jendela transfer Januari. Real Madrid disebut memiliki budget atau anggaran belanja sebesar 425 juta euro. Dengan dana sebesar itu, Los Blancos bisa saja mendatangkan pemain bintang baru. Berbagai spekulasi mengaitkan Real Madrid dengan sejumlah pemain baru yang potensial. Tak sedikit, mereka mengklaim bahwa Los Blancos bisa aktif di pasar musim dingin. Namun, Ancelotti berbicara menjelang pertandingan Liga Spanyol menghadapi Girona, mengatakan bahwa Real Madrid tak akan merekrut siapapun di awal tahun. Kami tidak memikirkan jendela musim dingin. Kami tidak tertarik dengan itu. Ini adalah skuad yang akan kami miliki hingga akhir musim. Itu tidak akan berubah," kata di dilansir Marka. Alasan utama El Real enggan mendatangkan pemain di musim dingin adalah kesibukan mereka memperpanjang kontrak pemain lama. Marco Asensio masuk dalam target pemain yang bakal diperpanjang masa baktinya. El Real telah menawarkan penyerang itu kontrak tiga tahun baru dengan gaji yang lebih baik. Agennya, George Mendes telah menolak kesepakatan itu dan dilaporkan menginginkan lebih dari klub. Tuntutan upah menggagalkan kesepakatan transfer beberapa bulan lalu dan jadi alasan besar mengapa Madrid belum mengikatnya ke kontrak baru. Asensio telah membuat 12 penampilan untuk Madrid musim ini. Dia mencetak 2 gol dan membuat dua assist, tetapi tampil impresif dalam beberapa pertandingan terakhir melawan Elche dan Sevilla. Dianggap toksik oleh Carlo Ancelotti, Real Madrid siap tendang eks bintang Chelsea. Ex-bintang Chelsea ini belum menunjukkan kegemilangannya di Real Madrid meski sudah bergabung selama 3 tahun lamanya berseragam Los Blancos. Eden Hazard awalnya seorang pemain bintang yang bersinar di Chelsea dan membuat Real Madrid tertarik untuk memboyongnya di tahun 2019 lalu dalam kesepakatan besar senilai 88 juta pound sterling. Sayangnya, harga tinggi tersebut tidak sebanding dengan penampilannya. Eden Hazard gagal memenuhi ekspektasi fans Real Madrid karena sering mengalami cedera terus-menerus. Bahkan, buruknya lagi untuk Hazard, pemain berkebangsaan Belgia ini diketahui tak pernah turun untuk bermain dalam laga derby panas El Clasico melawan Barcelona sejak kedatangannya di Real Madrid. Akibat hal tersebut, menurut laporan El Nacional, Real Madrid mulai habis kesabarannya dengan Eden Hazard dan berniat menjualnya dalam waktu dekat. Terlebih dalam laporan tersebut, Carlo Ancelotti diklaim melihat Eden Hazard sebagai pemain yang toksik atau bermasalah dalam ruang ganti pemain Real Madrid. Bahkan keduanya dilaporkan tidak saling berbicara satu sama lain dan Ancelotti ingin Real Madrid segera mendepak Eden Hazard dari Santiago Bernabeu secepatnya. Ya, di sana terdapat satu pemain yang tidak berbicara kepada Ancelotti. Kata Eduardo, indah, dilansir dari Sportskida. Sangat sulit untuk tidak berbicara kepada Ancelotti karena dia seseorang yang ramah kepada siapapun. Sulit untuk memiliki masalah dengan dia karena dia begitu ramah.